Uh, panas Anjir panas bestie ujung burung panas eh ujung burung cipiru Oke jadi hari ini kita sesuai janji mau ngelihat WR udah sampai mana progresnya ya kan aja kita mulai ngobloknya di sini aja karena ini udah dekat Tadi mau nge-vlog nge dari Setia Budi cuma kejauhan, nak. takutnya nanti macet, dan... Tapi ternyata tidak, suatu kebanggaan, kebanggaan, kok kebanggaan, suatu kebanggaan hari ini saya ngelewatin, apa, dari Setia Budi ke Cibiru, ngelewatin Cahem ke caham, terus lewat Uber, jalannya lowong aja, jam segini lagi, kalau malam ya iya masuk akal jam segini cok suatu kebanggaan gitu. jalannya lowong pisang tadi anjir lancar bisa lari-lari 40-60 lah biasanya mah nggak bisa aja bentuk-bentuk 30 udah paling kencang aja. terus depan berhenti lagi macet berhenti maju mundur gitu doang aja tapi untuk hari ini tidak saya melihat fried chicken jadinya lapar uh, mataharinya terang main gelagar. Panasnya pun terasa Kok oh, enggak ada warteg daerah sini sih? Oh, lapar, cok. Belum makan dari pagi, bangun tidur langsung ke sini. Inilah dia bengkelnya. Bu uh, panas asli. Hah? Dari kos panas-panas-panas-panas-panas belum baru datang perpatnya partnya mana ada di ternya. Nah jadi ini dia motornya nih udah berapa lama nggak dipakai ini ada mesinnya ini buat yang nanyain WR kemana-WR kemana motornya ini jadi ya kayak gini motornya sekarang mah Udah hampir berapa bulan aku pakai dari bulan Maret Dari yang pertama tuh Motornya tadi dianggurin Gak dikerjain udah berapa bulan Eh pas jadi Ngadat lagi, akhirnya dibawa ke sini Ini mesinnya Lagi dikerjain, tinggal boringnya doang Jadi tunggu boringnya jadi baru mesinnya dirakit nah eh, ada mesinannya udah bulukan nggak kepake berapa lama ini nanti beres kita rapi-rapihin semua lagi ah udah terbengkalai berapa bulan di motor wah. jadi bukan kalian doang yang kangen saya juga kangen sama di motor oke okay. jadi untuk hari ini kita lihat dulu motornya mesinnya di atas nanti mungkin apa sama orang diliatin sama saya diliatin mesinnya di atas lagi kebongkar jadi untuk video kali ini kita cuma ngelihat progresnya aja motornya udah apa kayak gimana nanti untuk selanjutnya kalau udah siap semua part-partnya siap rakit mesin baru kita bikin videonya lagi oke jadi ini motornya kayak gini keadaannya sekarang terbengkalai ya berapa bulan Anjir debu semua cuy motor <tuk> <tuk> pokoknya tungguin aja Jadi kalau dia, dia udah jadi udah beres mesinnya baru kita bikin videonya lagi Oke okay. gue kita bikin kasih bagus benar-benar lah sekalian kita kasih kita jadiin bagus benar-benar sekalian biar apa sekali bongkar jadi nggak perlu bongkar-bongkar lagi nanti gaji nah, mana noken noken jeng it, itu gantinya pakai nmx alat-alatnya mikrokan namanya ini dijual ini kemarin beli cuma pakai bentar doang aja beli 1,8 cuma dipakai berapa jam doang ganti lagi baru buat speknya mah apa aja yang diganti apa aja yang dirubah nanti aja kalau mesinnya udah siap rakit udah siap naik Headnya klepnya naik, tapi cuma berapa doang, enggak terlalu gede. Pistonnya mah kecil, tapi enggak ada pistonnya di sini. Nih, ada dusnya pakai matawan Pistonnya ukuran Tuh, ukuran 6,2 kecil, dah Pistonnya enggak usah gede-gede buat harian. pokoknya nanti dia next truck next truck nanti jadi ya berapa cc pokoknya nanti aja kalau udah siap rakit semua mesin baru kita lanjut lagi Oke okay, nah ini ruang dyno nya jadi bengkelnya itu lengkap anjir ada dino di sebelah sini tuh bubut bubut kolter semua pokoknya lengkap di atas bengkel ini dia ini motor garapannya lagi di Cakep anjir, anjingnya teh kita lihat ini anjir. Ini mah head on anjir tuh. Hai, arah serbos kebaca enggak? Anjir nih, mas pack head headon punya ini anjir. Hai, pakai pakai rate GP, velgnya pakai RCB. RCB di trip and. bannya diablo cuma yang ukuran kecil depan belakang mistelan setelan, -setelan Thailand ganteng anjir makingnya. Cuma ini enggak kepasang body, karena lagi didain kan? ini cuma kebak batoknya doang sih yang kepasang tuh airbrush batoknya ini bodinya airbrush headlampnya pakai making yang LED tuh ganteng anjir kalau mesinnya jangan ditanya tuh. Masa ya motor udah ganteng kayak gini mesin standar ya kan? Tuh BRT dia dia pakai BRT. Super keramik ser ukuran 57 tujuh. Kalau headnya dia pakai SND tuh. Jadi headnya atasnya pakai SND, boringnya pakai BRT. Kalau ke bawah nggak tahu. Uh, ini tadi habis di Dino, cuma lagi istirahat bentar ini dari sebelah kanan senang anjir lihat emek King kayak gini tuh tampilan-tampilan apa ya setelan ala-ala ala ala, ala, -ala rotres lah kalau ketimbang tailook ya tailook juga ganteng sih cuma saya lebih suka ke setelan rotres kayak gini ban gede eh, ini bukan setelan tailook deng ini mah ban ini ban standarnya ini 17 pokoknya lebih senang setelan rotres kayak gini lebih apa ya keren ganteng ah pokoknya cakep lah kalau Taylock, Taylock juga ganteng sih. Cuma kan, kalau selera saya mah lebih ke rotres, lebih senang ke tampilan rotres. Kalipernya pakai nisin depannya. Buh, making spec head on ini mah. Footstepnya aja, underbon pakai RCB, full RCB. Handle semua pengereman pakai RCB, kiri kanan. Buh, ganteng anjir Ini pakai jalan-jalan sore, nih enak nih jalan-jalan sore ya kan, Iy. sayang emaking yang dulu udah dijual. Padahal kalau dibikin kayak gini cakep. Dulu mah punya emaking, cuma nggak dibikin setelan kaltrans kayak gini, karena emang dulu motornya dipakai bucin tiap hari. Pulang pergi kampus bucin, jadinya kalau pakai underbone kayak enak kalau buat bucin mah, karena capek kalau pakai step underbone. Ganteng gini bos, oke. Okay. Gimana lagi coba bengkel lengkap kayak gini, kan? Pengen Dino turun ke bawah, pengen bubut, tinggal ke sebelah bengkel di atas. Jadi nggak perlu kesana kemarin. Ini nama bengkelnya, Tuki Speed Concept. Tuh, alamatnya di Kampung Babakan Sumedang. eh masuk Sumedang ini berarti Cinunuk Oke, okay. jadi motor yang WR tuh tinggal boringnya aja sih itu tadi mesin colternya lagi servis tinggal boringnya aja udah jadi untuk WR kita bikin full pokoknya sampai rasionya juga biar sekali sekalian bongkar ya kan jadi biar sekalian bongkar sekalian enak cuma untuk seher kita pakai seher kecil tetap nggak usah gede-gede buat harian mah ini ecunya belum dilihatin lupa nah ini ecunya nih kelihatan nih arah serr-rc kelihatan gak arah serr-rc super 2 RC Super Bos bukan RC mini. Kalau yang punya saya kan RC mini. Ini RC Super. Huh. Lengkap sama ininya juga anjir. Setelan Rotress loh. Rotress tapi buat harian. Nah, kalau ini MX New, MX New 135. Tuh, tuh mesin ininya semua, coltern mesin ininya semua, lengkap. Jadi di sini tuh spesialis MX, semuanya ada MX Jupiter MX nah ini ada lagi kalau ini mah yang buat hariannya nih yang tapi udah ganteng juga sih udah full airbrush terus velg udah eh bukan rcb dong velgnya pakai ini pakai velg kitchen lama di repaint lama kalau ini kayaknya buat hari-hari karena setelannya udah lengkap anjing kalipernya cakep kan, empat piston, RCB. Kalau itu motor antik, antik tapi racing. Konsepnya C70, mesinnya Grand, Enggak tahu Grand atau Supra ini. Kalau dilihat-lihat sih Supra Fit kayaknya, eh tapi enggak tahu, bukan kayaknya. enggak tahu mesin Grand atau mesin Supra 100. Oke okay, L cooler, apa oil cooler juga ini. Tapi speknya bukan spek main-main, ini mah jangan dilihat dari tampilannya doang sih. Tampilan boleh tua, tapi mesinnya bel. Kalau ini ninja kebo ninja modif trail. Ini pakai rangka ori ninjanya, kayaknya ini ninja yang lama yang belum super kips Pakai buat trabas, kayaknya ini. swing Singarnya pakai replika. US di depannya pakai copotan CRF 150 wilsetnya juga copotan CRF 150 ini body pakai KTM KTM lama nah kalau ini motor balapnya ada tiga MX King tiga tuh ada satu lagi yang New Jupiter MX-135 cuma nggak ada taruh di bawah petor balap, buat balap balapan, buat kebut-kebutan, kayaknya apa? CN siapa? cakap banjir balapnya. Kalau oh, ini Emek King 275 cc, nggak tau lagi bermasalah apanya lagi dibenerin. Ini juga spek headon nih, dari mesin, tampilan semuanya. Supnya Olin's, Olin siapa? Red FGP? Biasanya orang-orang oh, GP, it, GP ditempel stiker orange. Sangar di motor suaranya ini. Cuma lagi kebongkar nggak bisa cek sound. Kemarin mah sempat dengar suaranya. Tuh, stukan pakingnya Pakingnya tebel kayak gitu berarti stukan. Sekarang kita pulang. Udah maghrib Nggak rasa anjir tadi tidur bentar jam 2 jam kalau nggak salah sih. Ngantuk, cu Oke jadi sekarang kita balik tadi kan udah ngeliat motornya udah ngeliat kondisi motornya kayak gimana jadi kayak gitu kira-kira kondisinya terbengkalai beberapa bulan dari bulan Maret kalau nggak salah ya. dari bulan Maret gitu sampai bulan kayak sampai sekarang lah jadi permasalahannya tuh di awal yang pekerja pertama itu duitnya diambil di bawah kabur gitu, gitu ya. ditipu lah itu ya. Jadi saya ngasih duit buat belanja part-partnya, alat-alatnya nggak dibelanjain, malah dikantongin duitnya. Jadi yang gitu. Terus bengkel yang kedua, yang kemarin itu orangnya tuh sibuk karena dia emang nggak full ngebengkel. Jadi dia itu emang kerjaan utamanya kan guru. Jadi harus pagi harus ngajar sampai ya siang atau sore lah. Belum nanti siang sore ngerjain ini itu lagi kan. Jadi akhirnya motornya terbengkalai terbengkala enggak kepegang selama berapa bulan dan, ya, dan ya akhirnya dipindahin ke bengkel yang tadi dan disitu juga lagi dikerjain ya lumayan lama karena kan kelihatan sendiri tadi garapan mesinnya banyak jadi ya harus ngantri dan disitu juga emang garapannya tuh rata-rata mesinnya yang digarap tuh ya generasi Jupiter MX kayak MX-135 sih paling banyak MX-new, MX-old juga Terus MX King yang sekarang yang lagi rame mah. Jadi tadi lagi ngegarap MX King banyak sama mesin MX new juga. Jadi ya bengkel itu spesialis mesin MX lah. Sebenarnya mau bikin dari dulu sih, dari dulu tuh mau bikin di situ. Cuma waktu itu tuh apa mikirnya anjir jauh, Cok. Setiap budi cibiru kan, eh CINUNO, kan. Jadinya ah ya yang deket-deket aja. Eh taunya kayak gitu dan ya akhirnya kembali juga ke bengkel yang tadi itu mah kan bengkel langganan dari zaman masih pakai MX sih. sering ke situ nah akan mikir kan oh ya di situ kan garapannya emang rata-rata kan mesinnya mesin generasi MX fiction old kayak gitu kan jadi ya mending ke situ aja biar lebih mengerti lebih paham kan dan itu lagi dikerjai tapi masih ngantri kan karena banyak garapan jadi itu dia penyebabnya kenapa lama motornya terbengkalai yang kedua tuh ya itu mekaniknya sibuk sama ya akhirnya kan harus ngumpulin duit lagi kan buat beli part-partnya kan alat-alatnya lagi karena kan sama yang pertama tuh dibawa lari duitnya ya akhirnya ya harus ngumpulin duit lagi makanya ngerjainnya santai gitu kan ngerjain itu beresin itu mah anjir gak habis 500 ribu Jum, kalau habis 500 ribu doang mah udah jadi dari kemarin aja jadi kayak gitu harus kumpulin duit juga kan makanya rada lama kalau duit duitnya turun dari langit mah cepet aja sehari juga jadi jadi ya kayak gitu kondisinya udah diliatin kan wr-nya kayak gimana kondisinya pokoknya nanti paling balik lagi ke situ kalau apa semua par-part mesinnya udah siap rakit itu tinggal nunggu boringnya doang nih boring sama nokenas karena nokenasnya ganti lagi ya akhirnya nggak pakai BRT pakai yang custom aja untuk speknya apa perubahannya mana nanti aja kalau udah beres udah naik mesin baru dibahas oke jadi cukup sampai di sini aja untuk videonya hari ini karena udah sesuai janji Keliatin kondisi WR-nya kayak gimana? Pokoknya ditunggu aja kalau emang mau videonya belum ada ya berarti motornya belum jadi. Karena kalau motornya jadi, udah, udah pasti dibikin video. Jadi nggak ya, usah nanya-nanya lagi. Soalnya yang juga musing, musing mikirnya cuma duit habis, motor nggak jadi jadi aja. Jadi ditunggu aja nanti videonya. Kalau emang udah beres pasti tayang. Okay, see you next video. I got patience one day at a time. you operate greatness flow. You grow, you yourself the foundation. Stay away from all the that causes temptation. I know that I like to do it sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up. be a good day.